minum apa tablet tambah darah? Hah? kok minum tablet tambah darah sih? itu kan isinya darah. ih nggak mau ah? halo, kamu lagi ngapa minum? minum tablet tambah darah. oh? kan kalau minum tablet tambah darah darahmu makin banyak. kalau darahmu makin banyak apa nggak bikin darah tinggi? ih nggak mau ah? Assalamualaikum Pasti tetap segar, bukan dan ceria dong Perkenalkan, nama saya Aska Akila, Perwakilan PMR mulai dari SD Media 2 sih? Oh iya, kalian pernah gak dengar sih Beberapa larangan atau anjuran dan berkembang di masyarakat Seputar kesehatan remaja Seperti yang tadi nih sudah Zahira Gak mau minum tablet tambah darah Karena katanya isinya darah dan katanya lagi, tampil tambah darah Bikin darah tinggi loh Hmm, benar gak ya? Bisa dibilang beberapa informasi tadi? Itu semacam hoax loh Soalnya kan Hal tersebut belum terbukti kebenarannya Tapi udah berkembang luas di masyarakat Eits, tapi jangan khawatir Karena aku mau kasih tahu kalian Fakta dan mitos tentang tabra darah. Nah, tadi kan temanku bilang Kata darah bertambah darah itu isinya darah. Hmm, emang benar mitos atau fakta ya? Ini mitos loh teman-teman, karena tabra darah berisi 60 mikrogram zat besi elemental dan 400 mikrogram asam folat. Jadi tabra darah bukan berisi darah ya teman-teman lalu minum tablet tambah darah itu gak bikin kita darah tinggi loh, karena tekanan darah tinggi disebabkan oleh beberapa faktor, seperti gangguan pada ginjal dan pembuluh darah jadi tablet tambah darah tidak berbahaya justru sangat dianjurkan bagi remaja putri, karena tablet tambah darah satu kali setiap minggu dapat mencegah remaja Tentang anemia, tahu nggak kamu? Ternyata Indonesia merupakan negara yang dengan tingkat anemia yang cukup tinggi, loh. Perbandingan dari satu wanita dari tiga di Indonesia karena anemia, kekurangan zat besi menjadi salah satu masalah nutrisi terbesar di Indonesia. Dan sehingga remaja putri kita memiliki Resiko yang tinggi untuk terkena anemia kalian harus tahu nih kalau zat besi merupakan salah satu zat zat yang diperlukan oleh tubuh untuk menghasilkan komporan sel darah merah yang disebut hemoglobin sel darah merah sendiri dibutuhkan tubuh untuk menyimpan dan mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh selain itu sel darah merah juga berperan untuk Pembuangan kan konjeksitasi di sel-sel tubuh kita. Jadi jika tubuh kita kekurangan sel darah merah maka oksigen akan terganggu. Teman-teman tahu nggak sih kita harus waspada karena anemia pada remaja putri seperti dapat menyebabkan yaitu penurunan konsentrasi belajar, penurunan tumbuh kembang penurunan kemampuan fisik dan juga membuat wajah pucat bagi remaja putri yang sudah mengalami menstruasi kita akan banyak kehilangan darah dan zat besi kita menyebabkan lima L yaitu lemah letih, lesu dan lumai karena itu kita perlu konsumsi tablet tambah darah untuk mengganti zat besi yang hilang selama masa pertumbuhan masa menstruasi yang perlu diperhatikan saat konsumsi tablet tambah darah adalah minum tablet tambah darah dengan air putih jangan menggunakan teh, susu, atau kopi karena dapat menurunkan penyerapan zat besi yang sehingga manfaat menjadi berkurang saat minum pertambah darah, imbangi juga dengan mengonsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C seperti jeruk, pepaya, mangga, dan jambu dan lain-lain. Karena vitamin C dapat mempercepat proses penyerapan zat besi di pada tubuh kita. Teman-teman, kita dianjurkan untuk mengonsumsi zat pertambah darah agar selalu dalam kondisi sehat dan terhindar dari anemia. Ingat ya, biasakan minum tablet tambah darah selama menstruasi agar terhindar dari anemia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.